Jadi dari awal masalah ini sebetulnya, bukan sekedar soal siapa yang ributnya kan, itu dari zaman Soeharto udah dibikin. Jangan-jangan juga Pak 3 jam ada udah berpikir untuk reklamasi. itu Publik ingin lihat, kalau misalnya jacket orange itu dipasangkan pada Novanto, maka seharusnya bukan sekedar pada Novanto, karena jaket warna orange itu kan sebetulnya campuran antara warna kuning dan warna merah, baru disebut orange itu. Maksud anda tadi itu bahwa kalau Setiawan Batu dikenakan baju orange, tidak hanya dia harus baju orange, ya, banyak yang lain. Iya. Antara merah apa merah dan kuning. Ya, gitu. Siapa yang anda maksud? Saya nggak mau menyebut warna jasnya, saya cuma mau bilang bahwa warna orange itu adalah gabungan antara kuning dan merah baru jadi warna orange itu. <laughs> Oke, okay. <laughs> kalau udah saya boleh pulang nih. Tunggu <laughs> dulu nanti malah tahu ada yang bertanya. Oke, okay. itu aja dalilnya. Oke, okay. walaupun dia terakhir tuh sulit, bra. <tuh> kalau kalau enggak, lukisan, lukisan abstrak itu. <tuh> tapi dia jatuh saya gak tau dimana <SILENCIO> menggeleng menghasilkan ilmu pengetahuan pelangak ronggok menghasilkan kedemuan <SILENCIO> setiap kali saya bicara akal sihat orang merasa masih dan kasiun seolah bangsa ini gak sesing saya mesti promosikan. bangsa fakta bahwa dia ikut, itu Saya mau terangkan kedangkalan itu dengan cepat beredar di sosial media real time. Ini mungkin strukturnya salah tempat sehingga timbul tweet semacam ini ahli filsafat yang katanya hebat seperti Rocky gerung satu kubu dengan John Roo, IQ nya lebih bagus orang yang telanjang mau masuk istana lalu di komentar Iya IQ nya cuman 50 macam-macam komennya padahal saya duduk di sini saya nggak tahu John sebelah kanan saya apa sebelah kiri saya tuh saya nggak pernah tahu nama saya ada di sini ditulis maka saya ambil tempat duduk ini saya boleh pilih saya akan duduk di samping Grace Natalie karena dia orang pertama yang menyalami saya waktu saya masuk ruangan ini bukan karena dia ketua partai kalau dia bilang saya IQ nya 50 saya bilang kalian IQ nya 200 digabung satu kolam Rogi girau. Hello. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. cium Modus! Oke, okay, ya. ini ada Peace Di dalam sini ada kata-kata yang nanti harus uh, direaksikan dengan cepat. Misalnya ada satu kata, apa yang Bang Rocky inget ketika mendengar kata itu? gitu? Jadi tangan saya masukin ke situ. Aku Mau aku yang ambil? Hati-hati, kamu ada cebong di dalamnya. Aduh, udah dicek kok, gak ada cebong tuh. Lo ngomong-ngomong cebong, ngomong jangan kayak kampret juga. Oke. Okay. Sabar, nggak usah emosi. Tenang aja. Filosof gimana-mana nggak okay. boleh emosi. Calm down please. Nah. Ini dibaca Pak robek aja nih? Baca aja. Disiplin ilmu Rocky adalah master bacot. Kalau untuk sekedar bacot, Rocky jagonya. Walaupun cuma sekedar bunyi, yang penting lawan bicara kewalahan. Si Rocky tidak bisa berkutik kalau lawan bicaranya seorang ibu dari partai Nasdem yang saya ingat merasa dekat dengan Megawati sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak itu gak bener Pak yang bener? iya yang bener itu Bapak bersikap fair bersikap fair artinya pro Jokowi? oh enggak oh, oke okay. enggak Thanks. ketika Jokowi ketika hey, badut kok dipelihara di sini? Hey. mana ada nasi mencalonkan Anies dengan Ahok dia sebut saya badut ya berusaha laran saya membuat Thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya, ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan, Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh <laughs> Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Oposisi karena kedunguan. Memangnya yes. anda pikir anda lebih lebih pintar dari Jokowi? Quack. Jauh Ada lebih, lebih... dungu dari Jokowi. <laughs> Bahkan kan kan lebih dungu dari orang yes. yang paling dungu okay, di Indonesia. Baik, ke baik. Ya? ditahan <laughs> dulu, kembali kembali. ditahan dulu, ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat, kita masyarakat Indonesia. Selamat Bung Rogi perdalami ilmu bacotmu dan semoga mendapat gelar Master of Bacot. Master of Bacot atau Master of Bekicot. Baik, <laughs> <laughs> Rogi, terima kasih banyak. <laughs> <laughs> Memang sering dikatakan bahwa filsafat itu uh, akan menyesatkan banyak orang. Tapi percayalah ada diri. Kalau anda berfilsafat, anda akan tersesat, Tapi tersesat di dalam yang benar. Terima kasih. Karena mulut, badan binasa itu. Kendati butut. Tapi tetap ingin kuasa itu. Biasanya mungkin bukan yang sedang istirahat. A man who graduates today and stop learning environment tomorrow is an uneducated the day after. Terus dia dulu bilang, do speak environment ethics, Pak Jokowi. Ya, saya mau pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apa nggak gila bangsa ini? kebenaran akademis ditentukan oleh menteri dalam negeri. Memang enggak gila tuh. Saya kita anggap menteri dalam negeri. Kalau salah baca tuh. Jadi kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Visi itu adanya di kepala, bukan di teks itu. Tapi kalau randang akal namanya Ngachirowis itu ada pikirannya dari Ngachiro ya Allah kecepok apa ngepok untuk wanita untuk anak bocok ini coba yuk bayangin gini Wahri Ali mana ada orang yang percaya politisi nulis buku sentebal 780 halaman menulis ya ini menulis loh susah menulis ada yang cuma tiga lembar bukan menulis, cuma membaca tiga lembar salah pula bacanya nah, narasumber itu nara itu artinya pengetahuan sumber adalah dia yang mengetahui itu jadi kalau disebut narasumber memang saya mengetahui konsekuensinya apa? yang saya ketahui harus saya ucapkan itu jalan pikirannya. Sekarang orang anggap bahwa saya pikiran saya buruk. Loh saya belum bicara, naranya belum saya keluarin, adanya baru sumber saya. Saya masih betul Jadi itu kekacauan dalam pikiran itu. Melarang orang yang belum bicara, kayaknya mesti dilarang bicaranya. Kalau bicara yang ngaco, interupsi, salah, banta. Dia belum bicara udah disuruh kan jadi itu yang sering saya sebut sebagai dungu. Itu begitu, waduh! <tuk> <tuk> oh, ini ada apa nih? Wah, tadi saya ambil dari meja Pak Amin Rais. Ini wah, dua. Nah, saya perlu satu, per satu gak cukup. jadi saya ambil kuah saya pikir yang benjol-benjol di bawah, di dalam sini point pen Tunggu so, kan? Dalam teknologi sekarang, ini jeruk pun bisa jadi mikrofon ada ini bawa ini? Ini kan? Padar, eh, aja. Padar, ya. Bahkan KPU mencuri-curi waktu untuk mengumumkan Tapi orang bisa bilang ya itu kan udah tanggal 22. Oh. Iya. Kalau satria tunggu sampai matahari terbit supaya semua orang bisa lihat hasilnya kan. Gampangnya begitu kan. Ngapain uh, beroperasi di malam hari itu cuman cuma maling dan uh, iblis yang beroperasi iblis pun nggak nggak suka tuh kalau terus-terus di kegelapan gitu. sekali-sekali iblis cari terang kita sambut uh, Rocky Gerung pengamat politik yang baru saja datang Hai Nung Rocky terima kasih saya tahu anda baru landing ya baru landing dari Jambi Rizami dan macet dan macetnya itu mengenyengsarakan. Saya tahu siapa, saya tahu siapa yang anda sindir. Mengenyengsarakan, Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyesengrakan rakyat itu. Lo, saya ulangi ya, biar nggak diketahui. Menyesengrakan, menyesengsarakan Bahwa kita bukan sekedar menolak-lupa Tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak